Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kota Kukil Sewu nah, Saat ini Saya dan kawan-kawan kembali Ke rumah Mas Adit Di Pekon Sidodadi Kecamatan Pegelaran Lagi panen ikan koi Ini Uh, ikannya cantik-cantik kita mendekat Mas Ari nah ini kawan-kawan sedang memilih ikan koi ini ukuran 10 cm sampai 15 nah ini Bang Rio, nah, Bang Rio sudah dapat tiga pilihannya nah, saya sekarang dengan Mas Adit, apa kabar Mas? Alhamdulillah uh, Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi ke rumah Mas Adit. Mas Adit bisa diceritakan Aduh, Aduh, Aduh, Aduh, Aduh. Uh, sejak kapan uh, menjadi pembudidaya ikan koi? Ya, awal mulanya sih budidaya ikan koi ini sebenarnya buat seringan doang, mas. Seringan doang ya? Iya, dari misalnya lele itu dari tapi, misal, ya. lele. Gitu hasilnya lebih menyenangkan, lebih menjanjikan. Oh, oh. Sudah berapa tahun? Baru satu tahun. Baru satu tahun lah. ya? Bahasa, satu tahun. Oke, okay. pemasarannya kemana nih Mas Adit? Pemasarannya sih masih di, di wilayah ya sini-sini aja sama Bandar Lampung, <Garuh> Bandar Lampung ya, luar ya. kota nah, ya Nah, uh, masyarakat itu kan masih awam ya, ya tentang ikan koi. Ikan koi itu masih satu jenis dengan ikan mas atau apa sih ikan koi ini? Ya, ikan koi sebenarnya satu jenis sama ikan mas lah sama. Hmm. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan cuma warna dia Cuma warna ya Warna dan bentuk pembadannya kan Kalau masyarakat <tuk> bisa Terbentuk gitu pak Bisa hmm. ya, hmm. besar Ini yang besar tapi kelihatannya lebih indah, indah ya. ya Nah ikan koi ini kan Terkenal dari Jepang ya Dan ya, ya. Ee, ada nama-namanya tuh ya, ya. Yang paling digemari Jenis ikan koi apa namanya Biasanya ya, ya, ya. Teman -teman, Siro Siro ya, Sangke Oke okay, coba nih kita lihat di sini. Nah, Bang Mul coba bisa penjendut Bang Nah ini bisa Eh di... uh, Ini ikan koi hasil budaya Mas Adit Ini jenis-jenisnya apa aja nih? Ini Siro Pak Oh itu sirup yang utang itu Siro ya? Siro, Siro oh, Oke okay. okay. terus? Ini seperti ini ya Kohaku aku yang ada ini, merah putihnya Ini sebenarnya belum sempurna warnanya iya, Belum sempurna warnanya. Ya, Alhamdulillah bisa. Kalau yang kuning apa yang emas kayak gini semua namanya apa? Benigoy. apa? Benigoy. Benigoy namanya. Okay. ini, Pak. Apa? Benigo. Ini namanya. Oke. Ini besar-besar. Nah, sekarang tips-tips Tip memelihara ikan koi. Tips kok ikan koi supaya uh, sehat. cepat sehat, cepat besar, tidak mudah mati itu gimana tipsnya? kalau dari peminjaman itu pak, peminjaman biasanya kalau biar 80% puluh persen jadi, ditaruh di bak plastik, bak plastik seperti ini. Bak plastik dulu, ya, ah, udah dunia. umur dua minggu itu siap ditebar di lokasi tanah. Jadi, oh jadi lokasi tanah itu mempercepat. Besarnya, pembesaran juga. ikan Jadi pemijahan itu dilakukan di kolam plastik seperti ini Setelah usia 2 minggu Itu baru dipindah ke kolam lumpur Biasa pemijahan disebut ya ke kolam lumpur Jadi kolam tanah Nah dari sana Kemudian ada klaster-klaster kolam lagi ya Ada khusus yang anakan, anakan yang Untuk pembesaran indukan juga ada Nah sekarang yang di Mas Adit sendiri, ada berapa ribu yang sudah siap dipanen? Mungkin sebagai sekali promosi SIM. Mungkin ada sekitar 150. 5000 ikan koi siap dipasarkan oleh Mas Adit. Nah, jadi bagi para penghobi ikan koi, dimanapun berada, yang butuh ikan koi bisa menghubungi Mas Adit, kontak pos video ini. Alamatnya di Tokon Sidodadi, Kecamatan Pagelaran Terima kasih sudah menginspirasi kaum muda, milenial Tapi Mas Adit di usia 21 tahun ini sudah jadi pengusaha ikan Kita doakan sukses setelah kedua Terima kasih, sampai jumpa